wadah ini <laughs> maaf betul iya naga iya. wah ini saya uh, bingung ini ah uh, ya ya bikin aja lah pokoknya ini ya, ikut ya saya saya saya cuma bantu ini aja lah kita sambil baca Iyi. nih kan sambil nengok lah kita gitu. uh, mohon bimbingannya om ini ah <laughs> bukan <laughs> saya bukan Ma, om Mario saya yang minta bimbingan ah, ini <laughs> ya, saya yang ini masanya yang ini kapten betul nih kita gitu. <laughs> apalagi saya saya juga Iya, ya yeah. yeah. ada, ada handset gak ya Makmu, ada handset Iya Iyalah, pinjam handset lah Iya, e -er, kita bikin aplikasi atau bikin hmm. anunya Termasuk ngodingnya juga ya Iya, termasuk ngodingnya juga ini Kayak gini nih bikinnya Berarti harus selesai oh. hari ini juga gitu Katanya sih nggak selesai, nggak apa-apa ya Pokoknya se -se selesainya gitu Kayak gini nih <nag> <logging nggak>? <Morally> lah kita lihat dulu lihat tampilannya dulu template ya. label, label label label apa itu jenis para captionnya saya, saya ini kan baru Pak Lek jadi singgah di tempat makan mau makan dulu sebelum pulang ke rumah kan nah, <laughs> ya Om santai aja Om, iya, om. Saya, ini ya kadang-kadang lah ya kita bukan apa ya kita tak enak juga dengan kelompok kita kalau kita tak ikut ambil kan eh, <laughs> jadi saya sama Om Mario nih <laughs> saya, juga, saya juga baru Ano, tadi habis keluar juga saya <laughs> makanya saya, saya dari tadi kan saya cek saya apa kan, kok tak ada balas kawan-kawan iya. ini kan iya, apa pada. yang dibahas saya telat tadi masuknya, makanya saya dimasukkan di room ini kan hmm. disusulkan lah, gitu. iya ini apa ya, Baru saya saya lupaan saya LMS tak buka, saya belum buka sih karena pakai apa ya, eh. pakai AP ya? Ya, ya. Apa ya? Iya iya, nggak bapak uang. Gimana ya? Nah lo, jenis barang mie. Jenis barangnya apa aja nih? Wih, panjang juga ya. Jasa barang. Wow. isinya itu, doang ya sudah lah. Apa, apa, berarti ini pakai list box. Hai, hmm. ya. hmm. Ini saya enggak ngerti. cara bikin listnya, Bang. Oke, dinding. Okay. Oh, sure. Super new. Om Haryo ini tinggal di mana sih? Saya, su, surabaya, situarjo saya, Om. Oh, kemarin ketemu Om Haryo, Itu ya, iya betul. Ini, gitu. uh, berarti Om Haryo semester, semester genap juga kan? Maksudnya, atau enggak? Uh, iya, saya batch angkatan kedua saya oh berarti sama ya dulu ya. kelas berapa kita masuk? Mm -hmm, 02 pokoknya. S oh 02 mm -hmm. ya om Arman kan 01. Benar. Saya 03. Mm -hmm. Oh iya. Sekarang total sisa berapa nih angkatan kita ini om? Data <laughs> tinggal separuh, paling dua atau dua Iya dua atau tiga ya. Tapi hmm. itu juga Banyak hilang ya begitulah ya, proses kan menjaga motivasi ini yang penting nih memang motivasi dan semangat itu Jadi ya. yang ada punya headset bang <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> iya ini paparan kursi juga iya iya Okay. Okay. Oh, nggak, no, no, no, no, no. barang jenis barang terus nggak uh, bisa nih, jumlah ya, deks, ya. deks ini kalau hmm. Om Harian ini kerja di mana Om saya saya no kerja di rumah Om penjual oh. streaming ya? ya streamer bukan <laughs> maunya sih segitu oh. uh, tapi masih belum anu uh, belum masih belajar um. Oh sama dengan apa tuh si Zubet tuh Zubet itu belajar juga ya cuma ada hmm. ada banyak progres itu tuh uh, saya saya uh, masih masih pemula banget Om um, jadi uh, ya gitu deh sama dengan Zubet itu kan baru juga itu baru dia mulai Zubet. streamer itu semester kedua ya sama dengan saya ini, Om Ahmad Zubaidi itu kan? sama-sama ya, hmm. kan? satu angkatan kelas kosong waktu itu, makanya oh, sering ya. dulu sering ngobrol malam kan? Dulu hmm. ngobrol malamnya di mana Om? Um? Discord dulu. Oh, Discord sekarang masih aktif? Uh, kita masih pakai, kita masih pakai saya Hans terus si Jeremy. ya pokoknya yang aja ah, demi anak-anak kosong ah. tinggal lah. Iya iya iya iya ngekabung aja nanti okay. <laughs> ya, no. nanti saya disetraf istri om <laughs> oh gitu ya jarang malam anak. ya iya begitu om oh. berapa nanya om baru satu om oh. ya, mau nambah lagi nih <laughs> amin ya haruslah kalau satu tuh belum Ya kalau saya indah. Indah. kalau saya udah tak nambah lagi om udah banyak Wah alhamdulillah Saya, saya udah, tiga, udah tiga yang hidup Weh, mantap. <laughs> tiga, tiga. Saya itu udah tua om Wah. <laughs> eh, eh, saya, eh, eh. Saya, saya sama om um Arman tua saya satu tahun nanti. <laughs> Masa om Wah iya. ya, luar biasa Om Ini um Arman tujuh sembilan Saya tujuh ah, delapan. Keren om um. Keren keren, keren. Udah, udah bangkotan masih mau kuliah yeah. Apa, apa om, saya juga merasa sudah berumur um. sosok gaya saya itu, padahal enggak paham Sama, om. Saya... cuma masalahnya sih, ya apa ya pilihan kuliah online kan jurusannya cuma ini, -ini aja, jadi ya Iyi, mau tak mau emang maunya apa om? Tadi, om? saya sebenarnya basicnya lebih ke teknik perangkat keras sih oh, iya iya iya Dulu mesin basic, apa ya? Pak? Saya apa? STM, mesin kan? Hmm, STM, STM, mesin. STM, mesin. Cuma, kemarin itu sempat otodidak, itu bergelut di jaringan sih, kan? Ya. Di sistem jaringan gitu. Ya. Jadi, tak ada belum sistem jaringan ya? Mau tak mau, cari-cari apa akhirnya sistem jaringan hmm. ya? Ya, saya sistem jaringan saya, jaringan Telkom, F.O. Wah, WiFi, uh, eh, lebih ke teknis loh. Itu ya, hmm. lebih ke teknis, uh, bongkar pasang tower. Iya, iya, <laughs> <laughs> makanya saya, saya sebenarnya cenderung ke hardwarenya gitu, ke oh. perangkat kerasnya kan. Kalau di sini ini... kan manajemennya, kalau lebih banyak kan, soalnya iya, di... ini perangkat lunak betul kan. Makanya saya aduh. Kalau, kalau apa itu setting, setting macam mano yang perang, uh, mikrotik, uh, masih agak-agak nyambung, nyambung, nyambung kabel, menarik, ya. menarik. Itu masih lah, tapi kalau udah ini udah coding, ini memang belajar awal betul. Saya oh gitu, lu nggak belajar ya dulu ya? Nggak ada ya, belum sama sekali kan? Ini bang, ya. untung aja kawan-kawan macam Jeremy, ya. macam Han itu mau membimbing ya. gitu. Iya. Pinter-pinter tuh mereka tuh, ya itu mereka itu yang membimbing saya istilahnya mm -hmm. selama ini gitulah. Ya alhamdulillah. alhamdulillah. Untuk untuk kerja ini yeah. dan kebetulan kita memang dari 03 kemarin tuh ya ada komitmen saling membantu kan, mm -hmm. makanya masih selamat juga. <laughs> yeah. Kalau ndak sakit juga om. Adoh. Benar, benar. nanti kalau ah. anu gabung-gabung aja di yeah. apahati ya? di diskot kalau pas ada itu jadi orang itu kan dah pintar-pintar tuh macam Han macam siapa Jeremy itu udah lumayan lah nah, di atas kita jauh kak. Hai yeah. cara bikinnya ya yang mana om? yang ini ini kan disuruh bikin gini nih. nah, tanda saya keser. E, ya. Aduh. nah ini kan uh, muncul ini total bayarnya berapa ini? Nah, ini juga muncul di sini. ini pakai apa ya? saya belum dibikin semua sih. ini frame ya berarti kan? tanggal, ini frame waktu Tandang. Frame juga ya, kayaknya frame ya. Coba, Dari awal sih apa sih? Oh iya, ini frame ya, frame 2, frame 3, waktu tanggal oke. Okay. Terus total bayar itu comment button, comment button, comment button. Uh, label Rp, label total beli MT ya. Ini label semua berarti ya, date time total barang, oh, iya, ini total ya. bayar. Nah ini nih yang Ah ini kan kalau diskusi kita membahas si, ini enggak mungkin selesai iya. malam ini. Kecuali kalau udah pengalaman Om. Eh mungkin kalau itu. Jeremy terus Mas Hans itu wah wow, ini cuma 5 menit selesai. <laughs> <tuk> iya, gitu. Cukup, kalau ya. kita nih kan masih iya si belajar oh <SILENCIO> aduh aduh aduh, aduh, aduh. Iya, iya iya iya kok gini sih ini ganti apa ini namanya terima kasih telah terima kasih telah eh telah berbelanja berbelanja atau berkunjung, berbelanja ini, ya. Iya. Ini ngikuti modul aja deh. Oke, Nias Market. Nah, misalnya Kenapa Nias Market? Deh? Oke, ini di sini label kosong ya, dikosongin nanti. Yeah. Gitu -gitu. mana Mbak ini ya? Makasih Dua tanggal. Terus ini frame waktu. Nah, boleh Aduh, aduh, aduh. Lihat dari label 1, label 1 ini jenis barang sudah caption jenis barang text and combo yeah. box ini namanya name nya itu kita ganti list jenis nah ikutin aja teksnya terus empty mana? kosong mana teks kosong teks kosong Luh terus ekstra apa ya ekstra maksudnya ini? Oh list-list list. Uh, list rokok sama mie waduh jualan rokok rokok uh, ini saya sedang berusaha berhenti rokoknya om iya ya, ya. mudah-mudahan berhasil om amin amin Om, om saya merokok nggak saya belum mau belum mau berhenti belum mau berhenti <laughs> ya nggak apa-apa sih saya pengen berhenti nih baru hari pertama ini <laughs> uh, oh, saya gelisah hari. Bisa, bisa sih sebenarnya cuma hmm. ya itu memang dari memang dari apa ya memang dari niat betul sih dari Karena niat ya uh, Wih, ini masih hari pertama rasanya itu waduh nggak ngerokok itu apalagi kalau gini udah ngelihat-ngelihat coding ini udah kepengen ngambil aja nih ada si rokoknya tapi e, prosesnya itu tak bisa langsung berhenti gitu om memang harus ada waktunya juga Oh gitu iya ya. saya dulu pernah sih sampai udah enam bulan juga hmm. udah enam bulan itu berhenti ya itulah pengong-pengong lagi akhirnya rokok lagi makin bahas. <tuh parah tuh parah iya iya sehari-sehari berapa batang saya saat ini kalau satu bungkus itu yang yang isi 20 itu bisa satu hari satu malam wow sehari sebungkus ya berarti ya iya wow mantap jadi beli pagi itu, pagi baru habis gitu hmm, ya, ya, ya. tapi kalau apalagi kalau ini ngobrol dengan kawan itu baru satu ya. hari ah, iya Paling asik itu om. sebenarnya wah santai <laughs> gitu, ya. uh, Dulu dari SMA ya Om? Um, saya saya ya. tuh ngerokok ngerokok dari bukan SMA sih Setelah lulus SMA ketika saya kerja pertama sih 2000... hmm, Saya Sampai ngerokok dari ya. apa ya dari SMP SD ya? Waduh, wah ini sudah, sudah profesional SD itu yang iya iya SD nyuri nyuri, SMP masih nyuri nyuri, SMP kelas tiga bebas sudah, nah, itu mulai lepas kan? Ya. Keren. Barang, okay. Cuma share. saya, saya ini kan asalnya dari Jawa mas. Ha. Cuma saya tinggal di Natuna. Oh, Natuna ya? Natuna. Ya. Oh, pulaunya seberapa besar itu, um? Ya pulaunya itu besarkah kah Di Natuna itu apa Kalimantan itu bukan-bukan ya beda kan Oh kecil lagi sebelah-sebelah selatan ya hampir sama Batam lah uh, mantap Oh iya iya tapi ya enggak enggak jauh-jauh dari Batam ya berarti ya Om Mario nih mohon maaf nih saya izin sambil makan ya Oh iya enggak apa-apa Om santong ya ini habis ini mau pulang juga iya <laughs> iya siap-siap Om jadi saya juga. Hmm, hmm. hmm. apa ya? sekarang Elisparang, Elisparang. Ini kawan-kawan kita yang lain mana? Tidak tahu. Lagi kerja semua juga, kayaknya. Hadir, Om. Oh, ini susahnya susah nihtaliis barang kemudian level lebih dua harga barang Oke ini level level dua harga barang terus teks box ini dikosongin ya captionnya captionnya caption mana sih caption ngomong mau muncul Lalu. sini ya dan sudah ini. oh taksinya Air minumnya ada tuh Iya Om Mario yang kelompok-kelompok permanennya dengan siapa sih enggak ada Om kalau saya nggak ada kelompok permanen <laughs> dia cek terus oh, ya Om Mario, 02 ya Iya betul Oh ya, ya kan. udah nanti semester depan kita gabung lagi lah oke Kontak oke kita. terima kasih nah, boleh Dan kita lah. biar kita enaknya kata Mas ya. Jeremy memang biasanya kalau di 01 itu aneh ya kayak ada kelompok permanen gitu ya Iya. biasanya Hmm, biasanya Mas Han terus apa namanya Om Joko, terus Mas Jeremy. Ya, kalau ya. kalau kelompok permanen kan kita untuk belajar bersama itu lebih ngan Om ya. Iya ya lebih klik ya. Lebih Tapi... Iya, kita untuk anu itu pertama itu kedua bisa saling memahami kekurangan kelebihan kawan-kawan kan. Oh iya iya iya. Makanya nah, bersyukur juga bisa jumpa Om Aryoni udah lama pengen waktu foto itu, Om ini yang mana dia oh, iya. oh sebentar om, Aku, saya ada pakein makanya saya saya chat tadi kok oh, tak ada yang membalas, kawan-kawan Oke okay. Sudah? Oh, sudah, sudah Om tak jenis barang Nungguin Ano Pesan makan anu. <laughs> Saya juga <laughs> Lagi pingin jajan Om Oh, ini Makanya saya lagi di warung nih di dipedek iya. makan dulu ini Pengaruh juga oh. ini dari Pengaruh dari Ano Om Joko nih wah Jadi pingin jajan nih jadinya <laughs> <laughs> Eh, punya intan dapet satu apanya Ano? Apanya? Oh. Ah sudah bisa ya Intan ada jatuh Iya, iya. Share ya saya screen ya saya stop dulu ya agak -gak fokus saya di sini sorry sorry saya siap Kak Aduh ya Intan sebenarnya kasih mohon maaf ini Intan saya lagi di luar pakai HP nih Oh iya Om Bapak Om Ini Mbak Intan Karena Seperti gini ya, Pak. Ya, ya, ada feedback. Tuh, Pakai dua ya intanya HP sama laptop ya? Iya. Oh, ya. Pantasan feedback. Feedback. Salah satu di mute. Udah. Okay. Tapi ini buat nambah kesininya gimana ya? Nah, apa ditambah ke mana? Entar at bayar. Eh, uh, nambah apa itu ya buat Hai kan jenis barang dulu terus ke tambah jenis barang ada harga muncul ya blablabla Data bayar Data bayar, bayar. Nah. Okay, Sudah bener ya Apa yang salah ya Nah Di add bayar data sudah penuh Data bayar sudah penuh Seluruhnya gitu iya. kan kalau dilihat dari yang punya Pak Andri di sebelahnya itu ada lagi ya kak data belinya tuh nominalnya berapa di sini jenis barang? Hmm. Kontak error. Misal beli. merah. total beli caption. dia ya. ini di mana ya? Dibu -dibu. Uh, ya? antara bintang sama tanda petik ya mungkin bintang sama sebelahnya bintang itu ya, yang titik dua itu bukan ya? oh enggak ya, enggak ngefek ya tetap error ya apa ya? plus, plusnya itu sepasti enggak plus file itu, coba sebentar yaa, number eh, hey, udah? kembali pakai motor Ya ya. Ya kan Siapa? ya. Lo gitu. Mas. Balik dulu ya, Mas. Ya. Anak yang kecil ada yang jaga. Terima kasih Ibu ya, Yani. Oh lampel 1 belum ya belum ketemu ya iya belum kok apa di sini bisa memahami modulnya ya belakang hmm. mbak intan sama mas dario oh saya izin ya saya dalam perjalanan ya oke okay. siap om hati hati om om joko Nah, apa ya nah. Itu tombol yang mana itu Mbak Intan Yang private command 6 klik itu Itu tombol apa itu Bentar kak Tombol apa ya Command 6 itu Total bayar ya eh, Iya kayaknya total bayar deh kak Nah ini total bayar coba lihat lagi tadi tim total beli total beli as double total beli sama dengan, dengan file db1 2 3 kayaknya itunya mungkin db1.txt db1 itu masuk ke mana ya mbak db1 db2 itu D nya itu pakai huruf besar yang disitu mungkin ya apa pengaruh db1 sama itu sorry sorry itu yang LBL total beli itu L-nya itu huruf besar. LBL total beli caption uh, sorry Yang merah itu yang dikena merah itu kan paling depannya dulu. Paling de uh, yang yang anu ke kiri lagi, ke kiri lagi. sorry ke kiri paling kiri. Nah, paling paling kiri itu. Itu L-nya yeah. kan huruf besar. Coba kalau L-nya huruf kecil. Siapa tahu ya. Tetap ya. Oh sama aja. Ya? Oh, nya, eh lumayan besar kali. Tapi... Oh, di di atas itu besar ya sudah ya. Ya udah dibalikin yeah. aja besar. Sesuai, sesuai. Samain. Ini enggak error kayak error masuk. Hmm. Ah, ya itu mungkin itu karena baris baru itu coba dijadikan satu baris tuh, Mbak Intan, Nah, gitu. Ini ya? Iya. Sangat error ya? Oh, tetap ya. Iya. Apa ya? hmm, tadinya saya pikir mungkin kalau ganti baris itu mungkin pengaruh hmm. apa di sini, mungkin ah? oh iya, itu ke kuatnya ya. Belakangnya pakai bintang, nggak sih? Kayaknya enggak ya, Kak? Hmm. Kalau di contohnya sih pakai bintang ya. Hai ya, ya sama aja tanda total beli Hai LBL thanks, caption nah, dengan terima kasih telah berpelajar di Nias market Hai oh. ya, itu ya, ya. coba kurungnya dihapus tuh kurung Hai saat tanda putih ah gitu aja coba itu oh ya. tapi dia nggak nggak ngasih tahu sih di baris berapa ya merah ini aja kelihatan. Hmm, iya. BL mungkin itu nama variabel apa sama semua sama ya. beli caption sudah sama. sama dengan total beli. ada nah, thanks caption. ini diketik sendirian ya, mbak Intan Nadia. Ketik ya? Enggak, saya copy paste. Nah, itu. Copy paste ini kadang enggak tahu juga. Uh, mungkin ya. Coba itu yang tanda di, kan itu terima kasih telah berbelanja di Nias Market. Itu mm -hmm. coba tanda petik dua itu, kutip dua itu diganti sendiri. Ya. Yang depannya juga. Maksudnya diketik ulang itu. Nah. Eh akan juga ditutup. Atau okay. tetap ya? Itu langsung ke save ya sebenarnya ya. Iya, uh, yeah. kok. Yeah paninya aku apa baju Hai hmm, mungkin ya tapi diketik ketik uh. waduh hmm. beli Ini total. Tapi IP600x oke, cap caption. Ya. itu ada typo di Paris keempat tuh total belu um. yang yang itu di bawahnya dim ya dim. oh dimoyah ya itu oh, Kayaknya permasalahannya di situ mbak terus itu yang kanannya itu kan sama dengan i itu di dihapus tuh mbak. Kayaknya sih problemnya di ini, mbak. Apa namanya? Saya baru baru nggak mungkin ya. Setelah dibawahnya itu kan ada LBL total beli. Ya, itu diketik lagi, mbak. Beli ya. Dot caption ya. Ini masih error nggak okay. kalau gini? Kalau masih error, coba setelah setelah caption total beli itu dibuat di baris baru. Coba nanti ya. Maksudnya di enter ini kan? aku ini ya? Dulu. Aku coba dulu yang ini dulu. Coba dulu. ke peror ya Oh itu diantar Hai ah begitu hasilnya oh. <laughs> sepanjang baris baru itu nggak ya, <laughs> sesuai modul sih ya iya iya iya iya Oh Ay, baru ingat ya itu kan akhir statement ya harus gini, baris gini. baru ya iya iya, iya. Aja. ternyata di situ Wah, udah jadi nih ya berarti nih. mana nih? Tambah bayar, data bayar sudah penuh. Nah ini. Bagian kode ini total. Data bayar beli bayar. itu fungsinya buat diketik kita langsung atau gimana ya? Nah, itu seharusnya kan kita kan uh, ketik, uh, klik total bayar itu ya. Uh, mm -hmm. Itu nanti kan barangnya apa, jumlahnya berapa, nanti masuk ke situ mungkin uh, teks satu itu misalnya untuk indomie lima bungkus, gitu terus habis itu teks dua itu untuk rokok, rokok sampurna, dua biji misalnya gitu terus teks ketiga itu, jadi kayak untuk apa ya, kayak kayak variabel untuk nampung nilainya dari yang total bayar tadi, kayaknya sih gitu cara kerjanya ya setelah itu hmm. kalau sudah teks satu, teks dua, teks tiga semuanya ada nanti klik total bayar muncul totalnya keseluruhan dari seluruh barang yang mau dibeli itu Kayaknya sih gitu, seharusnya ini klik total bayar itu langsung masuk mungkin ya, ini ya kan? nah, nanti add bayar itu langsung masuk ke teks 1 Terus nanti kalau ada produk yang lain klik add add bayar itu masuk ke teks 2 mungkin seperti itu ya, jadi berurutan Mungkin cara kerjanya seperti itu kalau ngelihat ini ya, uh, rancangannya tuh Masih belum paham sih ini saya juga. Jarum sampul emas 1 if dp1 if dp1 thex kosong then dp1 thex Oke okay, Mbak Gue gak, gak fokus